Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lima perkara gaib yang hanya Allah mengetahuinya Kelima hal ini diterangkan dengan jelas dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Berikut firman-Nya dalam Al-Quran yang artinya Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat Dan dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal Quran Surat Luqman Ayat 34 Dalam ayat ini, Allah Azza wa Jalla menerangkan lima perkara gaib yang hanya dia yang mengetahuinya yaitu Pertama, perkara hari kiamat. Hari kiamat hanya Allah yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui meskipun itu malaikat, padahal malaikat adalah makhluk yang paling dekat dengannya. Hal ini juga tidak diketahui oleh para nabi yang diutus, firmannya dalam Al-Quran Surat Al-Aqraf ayat 187. Yang artinya, tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain dia. Kedua, perkara hujan. Perkara hujan hanya Allah yang menurunkannya. Dia yang menetapkan kapan, di mana, dan berapa banyak kadar air yang akan dicurahkannya. Ketetapan ini tidak seorang pun yang dapat mengetahuinya kecuali dia. Ketiga, kandungan dalam rahim perempuan. Kandungan dalam rahim perempuan hanya Allah yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang ada dalam kandungan seorang perempuan, apakah cacat atau sempurna, jenis kelamin, karakter, dan sifat-sifatnya dan kapan ia akan dilahirkan. Keempat, peristiwa hari esok. Peristiwa esok hari tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok kecuali Allah yang Maha tahu. Manusia hanya dapat berusaha dan berencana. Allah yang maha mengetahui apa yang akan dikerjakan seseorang esok harinya. Jika dia menghendaki, tidak sukar baginya untuk menggagalkan rencana manusia. Kelima, perkara kematian. Perkara kematian seseorang tidak mengetahui di mana ia akan meninggal dunia nanti. Apakah di daratan? ...di lautan, ataupun di udara. Apakah di negeri ini, atau di negeri yang lain? Hanya Allah saja yang dapat mengetahuinya dengan pasti. Dalam tafsir kemenak diriwayatkan dari Ibnu Munzir dari Ikrimah... ...bahwa seorang laki-laki bernama Al-Waris bin Amr bin Harisah datang kepada Nabi. Ia bertanya, Ya Rasulullah, kapan akan datang hari kiamat? Bumi kita telah kering... Kapan akan menjadi subur? Sesungguhnya aku meninggalkan istriku dalam keadaan hamil, kapan ia akan melahirkan? Aku mengetahui apa yang aku kerjakan sekarang, maka apakah yang akan aku kerjakan esok harinya? Aku mengetahui tempat aku dilahirkan, maka di tempat manakah aku akan meninggal? Diriwayatkan oleh Imam al bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, Kunci masalah yang gaib itu ada lima, sesungguhnya hanya pada Allah sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dialah yang menurunkan hujan, dia mengetahui apa yang dalam rahim. Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dikerjakannya esok harinya, dan ia juga tidak mengetahui di bumi mana ia akan meninggal dunia. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha penyayang. Mutafakun, Alai demikian lima perkara gaib yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Allah maha mengetahui dengan ilmunya yang mutlak dan tidak terbatas pada lima hal gaib tersebut. Pengetahuannya meliputi semua hal baik lahir maupun batin. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.